Jika sudah masuk waktu azan kita ketiduran. Bolehkah kita minum berlaku juga untuk puasa sunnahkah? Kalau sudah yakin masuk waktu subuh kita baru terbangun, enggak boleh lagi kita makan dan minum. Tidak boleh lagi kita makan dan minum baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Tapi kalau belum yakin Misalkan ya, misalkan saja terjadi, ada muadzin yang suka terlalu cepat azannya. Saya kita nggak yakin, ini kayaknya belum masuk waktu subuh, maka masih boleh kita makan dan minum. Karena Allah berfirman, Wa hatta aswad makan dan minumlah kalian sampai menjadi jelas. Benang putih dari benang yang hitam Yaitu waktu fajar Kemudian sempurnakan puasa sampai malam Perhatikan ayat ini Kata Allah sampai jelas Sudah masuk waktu fajar Yaitu waktu subuh Jadi kalau belum jelas, tidak masalah kita terus makan dan minum Kalau sudah yakin, sudah jelas Masuk waktu subuh, nggak boleh lagi Dan tetap kita harus berpuasa iya. Walaupun tidak makan sahur Tetap wajib berpuasa